Kemudian kita kembali ke lib/entries di sini cracydev/entries. Ini adalah sebuah file juga yang di-generate oleh Phoenix generator tadi. Dan ini adalah sudah dibuatkan read ke database untuk mengambil all post, kemudian get post, get one post gitu ya. create post untuk insert, update post dan delete post. Jadi ini sudah dibuatkan, sudah di-generate. Jadi kita tinggal gunakan di controller. Nah, sekarang kita sudah punya tampilan seperti ini yang bisa kita input. Untuk beberapa data, saya sudah siapkan juga datanya. Misalkan ini contohnya, kemudian ada proyeknya, Mas Arya juga boleh ya, kita masukin ya. kabar virus apa nih github.com slash area slash kabar virus ya Oke kita masukin dua aja ya dan sekarang hasilnya sudah ada dua